Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumadi Para pemirsa sekalian Selamat bertemu kembali dengan video saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan sekarang ini Saya akan menyampaikan tentang filsafat Honocoroko Merupakan simbol kerukunan dari Pandowo limo Aksoro Jowo Honocoroko pada awalnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa semua itu mengandung pemahaman tentang ilmu sangkan paraning Tumati. Di dalam kesempatan ini, akan saya sampaikan bahwa filsafat Dono Coroko yang berhubungan dengan tokoh-tokoh pewayangan, terutama dari keraton Pandowo. Pewayangan dalam gubahan cerita wayang kulit, atau ringgit Purwo itu ada, Kurowo dan ada Pandu. Ini simbol dari hawa nafsu dan hawa suci, sama halnya dengan ajaran Aksoro Jowo. Aksoro Jowo 20, dari kiri ke kanan, jika dibaca ke bawah, akan berbunyi: Hono coroko Doto Sowolo, Pododoyonyo, Mogo bodongo. Kemudian jika dibaca per aksoro dari atas ke bawah akan berbunyi Hodopomo, Notodogo, Chosodobo, Rowoyotro, kolonyongo. Nah Aksoro Jowo 20 ini sebenarnya juga gambaran hidup dari hidupnya si Hawa nafsu juga termasuk si Hawa Suci Hawa nafsu dan Hawa Suci pada hakikatnya Hawa suci ini tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Begitu juga yang berhubungan dengan hawa nafsu. Ini juga tidak bisa terlepas dari diri kita karena ini merupakan sandangan atau harta yang memang selalu melekat di dalam diri kita. Di sini saya akan mencoba menggambarkan tentang Pandowo limo yang berhubungan dengan aksoro jowo Toroko Aksoro merupakan simbol kerukunan Pandowo limo sedangkan Pandowo limo adalah lambang dari pancaendera manusia Pandowo limo berasal dari kata pandu dan wo karena pandowo itu adalah keturunan dari pandu di Wonoto Pandu yang berarti suci, sedangkan wo artinya hawa Mempunyai pemahaman, Pandowo itu adalah Hawa Suci, sedangkan limo yang dimaksud adalah Panca Indra. Pandowo limo adalah putra dari Prabu Pandu Dewonoto dengan Diah Ayu Perkawinan mereka dikaruniai lima anak. Anak yang pertama bernama Prabu Puntot Dewo. Yang kedua Raden Wergudoro. Lalu yang ketiga Raden Harjuno dan yang bungsu kembar yaitu Raden Nakulo dan Sahadewo atau Sadewo Jadi Pandowo limo selain merupakan simbol, petunjuk, berdirinya kehidupan manusia juga memberi berbagai macam ketetapan hakikat Hakikatnya orang hidup itu harus bisa mengerti tentang hidup juga perjalanannya Pandu adalah sang atmojati atau roh suci yang pada saatnya atau saat awalnya manusia melahirkan rasa menjadi perasaan hawa nafsu yang berbentar menjadi panca indera kita Dengan simbolik Punto Devo yang berarti rosojati pemuka empat rasa dan nafas kelima saudaranya yang tidak akan terpisahkan satu sama lain semua ini harus berkumpul Semuanya tidak boleh berkurang satupun. Ini sama halnya dengan aksoro Jawa yang berbunyi Hodopomo, Notodogo, Cosojobo, Rowoyoto, dan Kolonyongo Aksoro ini juga tidak boleh berkurang satupun, Karena kalau berkurang tidak bisa berbunyi honocoroko, dotosowolo, Dotosowo, maupun Mogobodomo Maka kelima orang Pandowo Limo hanya terlahir dari seorang istri yaitu Diah Ayu Dlupati. Itu rasanya manusia ternyata ada panca indera kita. Setiap orang juga napas bernapas serta tak bernapas semuanya turut serta yang dirantai atau terikat oleh perasaan jati. Punto Dewo sebagai pemuka yang menguasai perasaan, maka segala sesuatu yang memberi petunjuk adalah Punto Dewo kepada adik-adiknya. Punto Dewo bertempat di perasaan manusia, sedangkan Werkudoro bertempat pada hidung manusia. Lalu Arjuna bertempat di mata, kemudian Nakuloh menempati telinga, sedangkan Sadewo bertempat pada mulut. Maka tabiat dari Prabu Punta Dewo itu ber berbudi bowo laksono dan bercita-cita sangat tinggi baik budi pekertinya dan belas kasih kepada sesama hidup Ini senantiasa selalu menepati janjinya dari alam batin yang berarti mulia dan suci dengan keikhlasannya Adapun Werkudoro yang menjadi Panglima Perang bisa dipercaya sebagai sarana hidup, itulah yang menjadi panglima dalam hidup. Kalau hidup itu berhenti, mencium bebauan, raganya akan lumpuh keletihan. Sedangkan Sang Arjuna juga panglima tinggi prajurit, namun berwatak halus, sareh, dan waspada. Dalam batinnya tak akan sulit untuk mengatasi segala sesuatu baik yang kasar ataupun yang halus atau yang sangat lembut sekali. Ini dapat dengan mudah bergaul dengan siapapun. Tak akan ragu-ragu kalau ada kendala atau kesulitan. Karena Sang Arjuna yang menguasai kelembutan dalam keajaiban, maka dapat mengetahui dan mampu membaca segala keadaan yang serba sulit dan serba sulit untuk dimengerti. Apalagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Itulah sebenarnya fungsi daripada mata kita. Arjuna merupakan berdirinya kehidupan. Kalau mata sudah buta, tidak dapat melihat. Sungguh susah, jasad dan hatinya. Namun mata hati tak pernah tidur. Itulah hakikat perasaan daripada mata. Adapun Nakulo dan Sadewo adalah utusan Sang Prabu Buntodewo dan menerima semua perintahnya Sang Prabu. Dua orang Satria ini senantiasa maju bersama, di segala perintah Sang Prabunya atau Sang Kakaknya dengan rela dan sangat tulus. Ini benar-benar timbul dari hati menempatkan diri pada patokan hukum martabat orang tinggi yang sanggup menyatu dalam hati hanya akan percaya pada kakak Prabunya sendiri bagi berdirinya hidup Jati adalah Punto Dewo Punto Dewo itu pada hakikatnya adalah merantai perasaan napas dan indera manusia yaitu perasaan hidung, perasaan mata, perasaan telinga dan perasaan mulut Apabila perasaan Indra itu tidak lengkap atau ada yang kurang, maka tidak akan sempurna kenikmatan rasa hidup. Itulah perumpamaan yang diwayangkan sebagai perwujudan kesatu paduan utuhnya Pandowo limo yang senantiasa rukun tidak akan putus seia sekata. Hakikatnya perumpamaan ini menggambarkan aspek kemanunggalan hidup jasad atau lahiriah. Wayang Purwo adalah wewayangan hidup manusia yang diperankan oleh dalang. Wayang sebagai tuntunan, bukan lagi sebagai tontonan. Wawayangan adalah bayangan hidup manusia yang digambarkan sebagai Wayang Purwo. Ini merupakan petuah tentang perjalanan hidup baik secara lahir maupun perjalanan batin. Perlu diketahui juga bahwa wayang dalam satu kotak itu gambaran dari perwujudan atau perilaku manusia yang di sisi kiri dalang adalah gambaran hawa nafsu, sedangkan yang di sisi kanan gambaran daripada hawa suci. Hawa nafsu dan hawa suci ini perang tanding, saling mempertahankan keberadaannya sampai mati samping dengan ucapan mogo bodongo ini gambaran dari wayang gunungan atau kayun, maksudnya itu Kang Ayun Urip. Jadi kesimpulan dari yang saya paparkan tadi merupakan gambaran hidup yang bisa dipengaruhi oleh panca indera kita. Panca indera dalam keseharian bisa menangkap hal-hal yang positif maupun yang negatif. Hal yang positif, manusia sudah dibekali dengan sifat laku lembah manah. Handap asur juga yang tidak kalah pentingnya adalah rasa Mongso, Tepo Seliro, Dugo Prayogo, dan Duro Sembuto Begitu juga dengan Waskito Engsemu Inilah sedikit pengetahuan tentang filosofi dari Aksoro Jowo Hono Coroko yang digambarkan sebagai kerukunan Pandowo Limo Kemudian bagaimana dengan Aksoro Jowo walik atau dalam ilmu Jawa disebut dengan Bawon walik. Coba para pemirsa video ini sekarang ambil kertas sama burpoint atau pensil yang bisa buat nulis Kemudian silahkan anda menulis Aksoro Jawa 20 yang dimulai dari baris pertama Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, mogo Ini ditulis empat baris dari atas ke bawah setelah selesai menulis, lalu pegang kertas Anda itu. Kemudian Anda balik. Yang di depan posisinya jadi di belakang. Coba bisa dibaca atau tidak. Seandainya bisa dibaca. Karena mungkin tintanya tembus. Seandainya itu terjadi. Coba dibaca dari atas ke bawah. Bacaannya apa. Yang jelas pasti bacaannya bukan ngoto bogomo. Nyoyo Jodopo, Lawosotodo, Koroconohu. Silahkan ini dihayati apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menambah wawasan kita serta bisa membuka pola pikir karena di dalam Jawa Kawedar ini sedikit banyak kita akan belajar tentang pemahaman daripada ajaran dari para leluhur kita khususnya leluhur dari Pulau Jawa atau mungkin leluhur dari para Orang-orang Jawa Sekian, semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah Dalam penyampaian saya Rahayu Rahayu, Rahayu Saguning Dumadi